وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُّنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا inna هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَحْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ فِيهَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ فِيهَا walam alam ma'a atlan sumang sane teka sapa rusuluna pira-pira utusan para -pira malaikat teka Ibrahim ing nabi Ibrahim ole teka bil kelawan go berita gembira ku fis haqa kelawan lahir isha wa yaquba lan lahir yaqub badahu kang sakwise isha ana ni badahu iku anake isha boten kok adike sinten loro padha matur sapa rusul Inna muhliku ahli hadhil qaryah Inna sa'at lamiki ta para malaikat muhliku ahli hadhil qaryati iku sing bakal ngrusak penduduk iki penduduk Sodom sing mesti kena penyakit promoseq eh qaryatilud den tegese desane nabi lho Inna ahliha sak temene penduduknya karyah itu kan ada semua ahlu haiku itu haliminya itu halimkabem, maknanya kafirinnya itu kafirkan ya terus bahasa Arab ini itu bintang berbahasa Jawa bakdhan itu itu mesti jadi Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim yang lain-lain yang Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim jadi mereka takbiri itu di Ishaqa wa Ya'kuban bakdahu, maknanya bakdahu saat usia Ishaq maknanya anaknya saya tidak menganggap adik ini Saya tidak menganggap adik ini Kau ka ladawa sopan Abi Ibrahim, muti Muntikasi Ibrahim, inna fiha Saat temenya dalam karyah, lutan ada Nabi lo Kau ngucap sopan rusul Nahnu a'lamu biman fiha Nahnu teki tau a'lam luweh roh biman kelan wong fiha Kang, ing dalam karyah Lanu na'jianna huyik, ini bakal nyelap no ik, Nabi lo di takhfifi lan takhfif wa tasdidi lan tasdid wa ahlihulan keluargane nabi luh illam kecuali bojone nabi luh kan ana sapa imro'ahin min al setengah sangking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa ayil faqiratin sesengkar ate sil azab ing dalam siksa Walama anjaknya dengan pulau cerita ini, ya, pengikungan cerita, cerita unik. Nabi Lot niku ku, urep teng sodom, urep teng putih, sodom, tiang-tiang Saniki, ini, teng zirkan, derek zirkan. Terus, kaum ini, ku, senengannya, ku, homoseks wong Lanang seneng wong Lanang, Terus iye niku jebon masalah gitu terus senang sejenis mulai lesbi homose. Terus saiki jere LGBT niku pokoke punane kuna wong wis bulet. Sampai arek Tresno. Dadi wong bulet iku wis kumuh. Nah, sing penting sampean niku eling dialoge malaikat. Malaikat uga ada etika. Tapi saat dua-duanya etika malaikat asal dijek makhluk darah ini bodoh berarti mengenai uang ngabung alim boleh, sambil ngabung alim boleh. Kubu darah ini bodoh mesti orang, -orang. ngertain dia aja ini. Ketika para malaikat, niku matur tengah Nabi Ibrahim, beswe dungosui jo anak saya tidak turuti dua anak. Selesai diskusi tentang Busro Bilwalah itu selesai. Karwan Nabi Ibrahim senang banget setelah diskusi itu selesai diskusi ganti yang lain berdiskusi busro berita gembira yaitu nabi Ibrahim Gadan opo turunan gitu. terus diskusinya ekstrim nggak mau ya mampir Sodom. Ya apa yang sodem ya opo merusak opo sodem jadi malaikat itu sak pakek tibarnya ke ibrita gembira plus merusak beban udah nih malaikat mau rakok sesok sesok gitu kan jadi berdiskusi terus Nabi Ibrahim dibantah Inna fiha tol, luth Karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaiku Nabi Luth. Nek sak kampungmu rusak, mesti Nabi Luth ya ken. Tapi malaikat ya ora terima roh, Ora seroh, nasu alam banar. Aku roh di bangku. Dadi wong derani bodho kuwi ora terima. Dadi ora wong tok, malaikat tok ya ora terima. Lha rani bodho ora terima maklumi. Kabeh wong moderane kok. Kulo nek eling dhewe sidin ali. Wamin min fadl ilal ilmi ay yafruha man sabu wa illam yakun min ahli termasuk keistimewane ilmu adalah wong sing bodhoe nak diarani pinter seneng padahal ora roh tapi diarani pinter iku seneng dadi ilmu saking hebate sing ora roh diarani duwe we. seneng padahal ora roh iku jenenge lho alon wong luwih Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat, itu tidak boleh nyiksa satu kampung. di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, anak kampung, anak-anak soleh, kok neko? Disekso, Nabi Ibrahim, indah, fiha neko? Ini Pulau Wajo, kan? Pulau Wajo, mau pulau Wajo, mungkin diilingi lingkatan Rafiq. Ini ku terkenal, dan saya punya kepentingan, punya niat. Ini harus jadi etika kita Hada ba'dal muja'aladatah alati taqot damat fiqa'li yuja'jiluna fiqa'umilut Hai suqa'lalakum Dan itu bagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi Sintan Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira oh, malaikat ini ngawur saja main garuk Masa ada Nabi Lut kok Diseksa, digaruk maksudnya Caranya malaikat. Qalala gumneki dialeki. Atuh liku nakoryatan fiha atimu kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin. Menurut kamu diseksa enggak? Enggak. Kalau 200? Enggak. Kalau 100? Enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin, mereka semuanya kafir? Malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang Men Terus terakhir akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan no Jadi pertanyaannya mulai atuhliku nakoryat dan fiha salah sumi atimu Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 ratus orang apa mukmin? Jangan lalikat tidak kita tidak berani sampai dua ratus terakhir satu saja <tuh>. melainkan normalnya Indonesia itu radisi Forma sopo ya, Ono? boleh sing ekstrim sampai sing liasing orang ekstrim Gue liasing sih kalimat tauhid sampai burung merpati, ono Kak. paham gini, sing ono ngomong simbol tele tapis nih, bro. Oto, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, gambar, bro, bro, bro, bro. Oh, gambar biru, Kitty, tambah akai. Eh, aku normalnya, gue Indonesia, gue orang kena seks, bro. Mereka tolong atau sesuai, sih, Pak, Orang-orang, semuanya orang. sing syukur, gitu. Terus aman, Indonesia, <tuh> nyaman, aman. Soal orang-orang yang jadi wonglah, yang ramai, Misalnya, seru, be, yura, orang ramai, ramai, orang tua yang ramai, ramai, orang TV orang ramai, orang tua yang ramai, orang tua yang Indonesia ribut ramai, orang tua yang ramai, seru, orang yang senang <tuh> Kalau berita pengseorang orang merangkat-merangkat seru, atau saya rontok-rontok mau negeri, oke rasanya, oke senang, oke sih, ini sih sangat berburu itu aneh-aneh. Ya terus nanti apa lama menang ya terus atau liku nakoryatan fiha salah sumi atimukminin. Polula ila angkola aparoaitum inkara fiha mukminon wahid Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Khollullah itu pun tidak akan kami siksa. Kholl ibn al-tiha, lho. jawab, Khollu nahnu ahlamu biman tiha. Saya tersenyatkan ke zaman Nabi Suki, nanti nantikan ini ke rumah Allah ternyata. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu, sudah pergi suatu saat. Yang satu, tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah yaitu saya dan istighfar kata Nabi ya saya dan istighfar ini kan ayat wah maka nubuahu liuat dibahum berarti selagi ada nabi maka nggak akan ada apa siksa siksa misalnya bumi wale terus ada macam-macam terus wah maka dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nubuhi istighfar Berarti yang mengamankan dunia itu satu nabi Dan sekarang secara lahir lahirnya Tentu nggak ada Ya tapi kita harus menggarisbawahi Seulang-ulang itu secara lahir ya, Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita Ini bukan karena mitos atau kultus Saya itu sudah tajribat Semua ulama Mesti pernah kasuf Zaman saya pikir darani mati Itu hilangin roh Jadi jasad kalau ditinggal roh Namanya apa tapi roh itu maknanya kehidupan Kalau roh jasad, ditinggal roh itu mati Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak, roh maknanya kehidupan Roh itu maknanya kehidupan Namun noporo nabi itu tidak mati Masih menunggui kita, masih mengawal kita Sebab itu dalam tafiyyat kita tidak boleh pakai tawmir wa'ib Tapi Assalamualaikum pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah alaika, padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara tawir, hakikatnya Nabi masih di hadapan kita jika kita kalau salam assalamu salamu alaika alaika yang mengatasi jeneng jeneng dan ya jeneng itu ya Raka Turaq hadirikan di Nabi itu ya wa innaillahu wa ini kan urusan urusan wong mahjub sampai tapi normalnya kena umatnya tenang ya Assalamu Alaikah Alayhi Tapi apa? Alaikah Alaikah berarti kitab, kitab itu dihadapan Anda Ayuhan Nabiya Warahmatullah Kalau sampai enggak bisa muka syafa, Ya dilatih secara akidah Itu tadi Jasad itu mati karena ditinggal roh roh enggak bisa Mati Berarti rohnya Nabi masih menunggu Atau Begini cara berpikir Anda, sekarang keyakinan Anda orang mati sahid itu hidup apa mati? Orang mati sahid, orang mati sahid itu apa? Hidup, walau tak sabar nak lagi nak putih tuh visa Filipina kok, hamba tak tahu walau tak uru lima yuk kok tahu visa Filipina kok Dua roh sulu wah kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup Apalagi Rasulullah itu Sayyidus Yuhanda Ketua dari sekian orang yang syahid Tentu Rasulullah itu Hayun layak Sehingga ini penting buat alaqoh kita Makanya semua berjanji, semua jika dikarang ulama itu semuanya pakai domir kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa Assalamualaikum Pokoknya Assalamualaikum ya Rasulullah semuanya itu pakai apa Kitab Kitab itu artinya hadir makanya masuk dalam cerita-cerita Ibnu Hajar al hitami itu orang yang mengharamkan apa itu apa itu nasid nasid itu ini kayak lagu-laguan yang muji nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir sudah isak itu kan sampai agak-agak joget -agak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 dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib beberapa ulama' yang kalau apa Kalau baca tiba berjanji itu Kenapa? nge itu agak-agak, ya sudah seperti itu uh, Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga mengenai <laughs> <-asik. laughs> Saya tidak tahu pasti kalau ada nih tahu orang itu tidak usah bagus Soalnya terus asik. Ceritanya lima dan tutorial tutorial itu toroban itu ya gerakan ya, seperti itu, namanya toroban haram tahu kalau padahal anda mengharamkan. Ya. terus kata ya, saya ibnu hajar al mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. roa ya. itu rasulullah fi hadal majlis yaf alul saya melihat nabi di ini majlis melakukan itu. jadi semenjak itu terus wong raro ceritane Terus yang gra Hamla saya bohongne lagi, jadi <SILENCIO> <SILENCIO> akhirnya gue serap Hamla, lha pokoke mana juga jaket gedhe-gedhe terus koyok wong paham jadi pertama yo paham sesuai suh gaya koyok paham. gue sampai, niru wong paham iku jadi Dadi mulai nih, gaya paham iku penting koyok ya iya, iya. Ada ketambahan era Said Ali ada Sindut Juror dulu yang paling terkenal ya tiba berjanji. Saya itu jadi bukan karena senang di bahan, saya itu senang ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu senang ya seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar simput mulai dulu saya senang itu senang seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi, misalnya sama baca, walana, khoyfumi, alam, akun, akun, serius, putih. wa putih, serius, putih, serius, putih, serius, putih, serius, Sebentar setrika dulu. Nak rifu batha, wata rifu wal baitu ya nah, sebetulnya sebetulnya. Jadi orang-orang dulu -orang itu usul, sampai nama-nama <laughs> <laughs> itu orang aja ketempen tertepen. Then aja terus kedunia dibanting bareng. <laughs> Na'rifu kenal kita al batha, eng tanah batha, tanah batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah itu orang karena di Badkha'a Mekah yang kenal kita Al-Badkha'a yang tanah Badkha'a tidak mengetahui yo kenal tanah Badkha'a yang kita jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini tanah-tanah itu pun kenal kita orang dulu itu usul semua sehingga kalau sujud, dia tahu betul bumi ini menangis ketika ada sujud Nah sujud sudah betah karena dia ngomong-ngomong mau bumi kok kok cocok sujud temu, kok itu maknanya sudah betah Mrekok bungine beraimu raimu ora Dulu to orang itu begitu asik dengan alam sampai ta'riful fathah wa ta'rifuna was sofa wal baitu ya'lafuna. Ali fae manane akrab. wasofa gunung sofa yo kenal lagu, wal baitu te baitu ya'lafu iku kenal akrab opo betu ana ing kito. Dulu orang itu usul semua. Ta'riful fathah wa ta'rifuna was sofa wal lu yakna fa na lumal wa qul fi fumi nafa'an hadza wa kun Terus walana na khairul ayko orang kuwe per nek wis rasamel omel itu khusus khaba walana na khairul anami aklu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kuwe mergo peratune iki kuwi mote iki wis langgong wae perkarane tau Om koi Rafaah membuan <Szan> tera, jadi itu ya semuanya itu butuh hp panis, hp alwi, sing surya suriana, wa alana, khairul anami abu walilul morutato hasan mula na, hp hp boleh, macam wa ilas ini nantas ibu nasabah mabibin, wa ilas ini lan marek Hasan Hussein, nantas ibu berintisab kita. Nah, gue mau cekiku, kok mau cekiku. Aneh, tapi Elsa boh imani, mau gue melok melok elok. <laughs> oh, <laughs> <laughs> lani, nah, no, no, no, oh, nah, nama kira yang solo, nah, gue era Teko, sih, mau bener. Maksudnya, saya mau cek terus mending, ilah elah sipto ini, nah, gue elah sipto ini, nah, mau cek aku, Gue ini, lan maring Hasan Hussein, misalnya, semua ngomong rugen. <laughs> paham? Ikan Baro Kayra Pakam bong raprotes. <laughs> Jadi Baro Kayra Pakam, Baro Kayra Pakam bong jajan misalnya dimana nih? Di mana nih? ya eh, mustu kagai mana nih? Waila Sipto ini lan maring Sayyid Hasan Hussein nantasi bu inti sabso bukito. Jadi nasab kita toh Hasan <laughs> Hussein ah musuh bukan? Ini uang irungnya mau mau Wa ma fihi Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para khaib intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, inadui ilmu. Orang-orang nah, yang intisab akwal karena nabi zaman ngendikan tuh mang dua kali kullu nasabin wa sababin mungko yaumal nasabi wa tentu yang nasab asli ya para habaib, para kiai para itu nasab sebab nasab sebab adalah ulama waratsatul aulia sehingga nasab tuh ada nasab gen ada nasab tentu yang sempurna ya yang dua-duanya guys yaitu Muhammad Habib Zain yo alim yu habib berarti kan dapat Dua, itu sebuah banter lah rapopo Wailah Siptoe Ninanta Sipu Paham ya, tadi nak tiba-tiba pas kulang Yusrah, saya banter-banter Utau ya banter, tapi tidak Ramanan Itu oleh perkara itu Karena Ramanan itu sih ilas, Siptoe Ninanta Sipu Nasabah Mavi Himin Dan misalnya Walana Hoi Anami Abdu Walaupun ibu kedua kita khairul anami, utawi tahu apik-apik yang menunjukkan so, Ya itu abun sampai di Bapak Kita melirikan rata Tapi kita pun karena umatnya Nabi, ya dihaku bagian sama Nabi Tapi lewat sebab, sebab iso ilmu, wisa perilaku iso bisa uswatan Itu no. penting kalau atas.